Nabi Ibrahim adalah putra pertama Azhar dari tiga bersaudara. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh. Ayahnya adalah seorang tukang pembuat patung berhala yang dijadikan sesembahan pengikut Raja Namrud. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia, yang sekarang Irak. Raja Namrud adalah seorang raja yang memerintah tanpa undang-undang seperti sekarang ini. Ia adalah seorang raja yang kejam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kaum raja Namrud semuanya penyembah berhala, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahuwataala menjadi nabi dan rasul untuk meluruskan perbuatan raja Namrud dan pengikutnya. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan diulas oleh Muslim History. Nabi Ibrahim sejak kecil sudah terpelihara dari segala macam syirik dan maksiat. Hidayah Allah telah mempengaruhi jiwanya sehingga patung-patung arca-arca yang menjadi sesembahan mereka menimbulkan soal dalam hatinya. Ia selalu termenung, timbul pertanyaan dalam hatinya, kenapa ini yang harus disembah? padahal tak dapat mendengar dan melihat apalagi menghidupkan dan mematikan. Benarkah ini Tuhan? Siang malam ia mencari Tuhan dengan akalnya. Mencari Tuhan yang sebenarnya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya. Ketika malam telah menjadi gelap. Dia Ibrahim melihat sebuah bintang lalu dia berkata. Inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam. Dia berkata. Aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika ia melihat bulan terbit. Ia berkata inilah Tuhan ku tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata sungguh jika Tuhan ku tidak memberi petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat kemudian ketika dia melihat matahari terbit dia berkata inilah Tuhan ku ini yang lebih besar tetapi ketika matahari terbenam dia berkata wahai kaumku. Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. (Quran, Surah Al-An'am, ayat 76-79) Demikianlah Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mempergunakan akal pikirannya, dengan memperhatikan alam sekitarnya. Sehingga pada akhirnya berkesimpulan bahwa semua bintang-bintang yang tampak kemudian menghilang itu pasti ada penciptanya, yaitu Allah yang Maha Suci. Setelah Nabi Ibrahim memulai lakuannya menyiarkan agama Allah, Nabi Ibrahim salam berani membersihkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Beliau berani menghancurkan berhala-berhala yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberikan kemadratan suatu ketika rakyat Babilonia merayakan hari besar di luar kota Nabi Ibrahim tidak ikut dengan alasan sakit saat kota sudah sepi Nabi Ibrahim pergi menuju Haikal tempat peribadatan kaumnya dengan membawa sebuah kapak besar ia menghancurkan semua berhala itu kecuali semua patung yang paling besar Lalu Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya di leher berhala itu dan terus meninggalkan Haikal. Ketika kaumnya pulang, mereka langsung menuju Haikal tempat peribadatan. Dilihatnya berhala-berhala itu telah hancur. Mereka tidak syek lagi bahwa Nabi Ibrahimlah yang menghancurkannya. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap dan diadili. Raja Namrud marah kepada Nabi Ibrahim kemudian bertanya, Wahai Ibrahim, engkaukah yang telah menghancurkan berhala-berhala ini Nabi Ibrahim menjawab bukan yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar buktinya kapaknya masih di lehernya Raja Namrud tambah marah seraya berkata mana bisa patung semacam ini berbuat kemudian Nabi Ibrahim menjawab kalau tidak dapat berbuat apa-apa mengapa engkau sembah Amat murkalah Raja Namrud maka disuruhlah mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup pelaksanaan hukuman kemudian disiapkan dan Nabi Ibrahim dibawa ke tanah lapang rakyat Babilonia datang berbondong-bondong untuk menyaksikan eksekusi pembakaran Nabi Ibrahim belum dibelonggu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api pembakaran yang telah berkobar-kobar namun atas perlindungan Allah selama Nabi Ibrahim dibakar beliau merasa sejuk dan dingin tidak merasakan panasnya bara api itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Qur'an surah Al-Anbiya ayat 69. Ketika kayu bakar telah habis dan menjadi abu, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim pindah ke negeri Kanaan Palestina. Dan di sanalah beliau menyampaikan ajaran agamanya kepada manusia. Nabi Ibrahim menyeru kepada ayahnya, "Ayah Nabi Ibrahim termasuk orang yang menyembah berhala, bahkan ia adalah orang yang membuat dan menjual berhala. Nabi Ibrahim benar-benar telah dibuat sulit oleh perbuatan ayahnya, orang yang paling dekat dengannya." Nabi Ibrahim berpendapat bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan adalah menyuruhnya dengan memberikan nasihat secara khusus dan menakut-nakuti akibat kekukurannya. Maka, Nabi Ibrahim berbicara kepada bapaknya dengan penuh sopan santun dan kelembutan, sembari menjelaskan secara logis tentang kebatilan ibadahnya kepada berhala-berhala. Nabi Ibrahim selalu menyuruh dan mengajak ayahnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bertobat. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran yang artinya. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan seorang Nabi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku, sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pengasih. Wahai ayahku, Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Quran Surah Maryam ayat 41-45 Kemudian ayahnya membantah seraya berkata, Sungguh aneh, apakah kamu berpaling dan lari meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala, Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak menghentikan laranganmu untuk beribadah kepada berhala-berhala itu, Niscaya aku akan merajammu dengan batu-batu Maka enyahlah dan menjauhlah dari hadapanku Untuk selama-lamanya demi kehidupanmu Jika kamu ingin selamat Sebagaimana dikfirmankan dalam Al-Quran yang artinya Dia ayahnya berkata Bencikah engkau kepada Tuhan Tuhanku Wahai Ibrahim Jika engkau tidak berhenti Pasti engkau akan kurajam Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama Quran surat Maryam ayat 46 sejak itulah beliau pindah ke kanan, dan di sanalah beliau berrumah tangga sampai mendapat keturunan. Nabi Ibrahim Alaihissalam mempunyai dua orang istri: istri yang pertama bernama Sarah dan istri yang kedua bernama Hajar. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah sudah semakin tua, mereka belum juga dikurniakan seorang anak. Menyadari bahwa dirinya tak mungkin mempunyai anak, Sarah memberi izin kepada suaminya, Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar Hajar kemudian melahirkan Ismail namun karena Sarah cemburu maka dengan bijaksana Ibrahim membawa pergi Hajar dan Ismail Nabi Ibrahim lalu meninggalkan mereka di daerah Mekah ketika Ismail berusia 14 tahun barulah Sarah melahirkan Ishak dari mereka berdua kemudian lahir para Nabi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ismail dan sebagian besar Nabi Bani Israel adalah keturunan Ishak. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim Wahai Ibrahim siapakah yang menjadikan alam ini Ibrahim menjawab yang menjadikan alam ini ialah zat yang dapat menghidupkan dan mematikan dan berkuasa atas segala galanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Raja Namrud. Aku juga berkuasa. Barang siapa yang aku perintahkan untuk membunuhnya. Maka matilah ia. Dan apabila aku tidak bunuh ia. Maka hiduplah ia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata. Tuhan kami ialah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Maka cobalah kamu putar terbitnya dari sebelah barat. Mendengar perkataan Ibrahim itu, maka tercenganglah Raja Namrud. Tak dapat menjawab, akhirnya Raja Namrud dan para pengikutnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyamuk yang sangat banyak. Dan Raja Namrud sendiri, lubang telinganya dimasuki nyamuk sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Semoga bisa menambah wawasan kita dan menjadikan kita senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berserah diri hanya kepadanya amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh